dan puan-puan sila ambil perhatian dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada bulan Mei 2021 hingga Februari 2022 melibatkan penduduk berumur 18 tahun ke atas sebarang maklumat temu janji seperti tarikh dan tempat vaksinasi akan dimaklumkan menerusi aplikasi MySejahtera panggilan telefon atau SMS Assalamualaikum apa kabarnya bis kita kali ah, ini aku uh, Brunei pasal apa pasal aku mengganti rekan setugas yang di mana ia uh, menjaga kawasan dun pantai manis di mana kebanyakannya dun pantai manis ini uh, mayoritinya adalah daripada suku kaum masyarakat Brunei Sabah dan selebihnya Bajau Kadazan dan juga kaum Cina lah, dan lain lain punya kaum jadi uh, ini Anita akan pasar uh, di mana uh, kami melaksanakan hibahan untuk uh, program vaksinasi uh, kewaksanan. Uh, first stop kami tadi di uh, pasar uh, di pejabat daerah pasar dan juga ini di bank. Kita samakan -sama Dua dos suntikan bagi jenis vaksin yang sama. Penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu. Untuk dibuat penilaian risiko individu yang mempunyai alahan teruk, hamil masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberi suntikan. Nah, jadi kan untuk makluman di uh, kami ini bertugas ramai tiga orang, termasuk aku sendiri, uh, di mana uh, pemandu ini sebenarnya orang baru baru pindah uh, dalam sebulan macam itulah. Jadi kan sepanjang petugasan ni uh, aku yang memberi kaitlah di mana tempat-tempat yang uh, selalu ada kami buat hebahan. Uh, dan juga di mana jalan-jalan masuk tu kan. Jadi aku terpaksa menunjukkan lah kan habis dia berubah. Uh, Jadi kan kami on the way uh, ke pasar ikan Uh, kalau kamu lihat memang masa itu memang sesak ramai orang dan uh, ialah kita sama-sama tengok ini video melibatkan warga emas berumur 65 tahun ke atas golongan berisiko seperti pesakit jantung, obesiti diabetes, tekanan darah tinggi dan orang kelainan upaya OKU pada bulan Mei 2021 hingga Februari 2022 melibatkan penduduk berumur 18 tahun ke atas setiap individu akan diberikan 2 dos suntikan bagi jenis vaksin yang sama fuh panas jamu muka mu melihat ah matahari tu edede kuat bang matahari tu panas aku taymatukan menggambar uh, ngambil video Eh, deh, di tak perlu palu pak. Sana lagi pasar ikan. Kamu tahu, tak mun pasar ikanannya, heh, bau-baunya tu, kamu paham-paham tak? Tapi atuh, bapak nasi Terlalu tak lagi tu, terlampau panas. Jadi, sekarang ini kami bergerak lepas daripada pasar ikan itu, kami bergerak menuju ke kampung laut ikut ni jalan masjid lah. Mencapa orang papar tahu tu, tapi muntam orang papar. Anita jalan menuju ke masjid uh, Masjid Papar uh, Dan di ujung itu Memang itu jalan masuk ke Kampung Laut Papar lah uh, Ada sejarahnya ini Dulu-dulu kan uh, Kampung Laut ini Kalau kuna silap lah Sebarang itu sebarang Sungai Papar ini ada Kampung Buang Sayang bah. Jadi mereka itu Ani dikaskan cerita lah Kampung Buang, buang Sayang itu kan ngapain ya dibuang pasal ada orang anila, ah jurang diorang ada sekampung bani ah, panjanglah ceritanya kan kan kulingkaskan pun payah ah, nantilah tadi cerita lain pasal kampung bongsayang ini mana ya jadi kampung bongsayang ngapa kampung laut ini ah jadi kan masa on the way ke kampung ni kan uh, kampung laut tercium kami sekerita nih bau bubuk kamu kamu merhati ke tu bubuk-bubuk tu? ah ini aku berburu naik lah. Bubuk ini yang anak ikan, eh anak ikan tak pulang. Anak udang tu pak anak udang di bubuk, di bubuk. Anak udang tu di jamur, ah, ada sana tu naik videonya. Jadi untuk dibuat belacan. Kampung Lotani terkenal dengan belacan papar ah jadi sampai sudah. Tuan -tuan jadi lihatlah videonya. Sila ambil perhatian. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 dan membina imuniti penduduk di Malaysia. Vaksin. Cek, pergi Habib di bawah kepada beli tu. Dia beli je wow, dia 3000 lebih. Oh, dah enggak Bukan mas lama tapi dia ndak nilah, ndak padu. Lawa oh, wow, hopu ni? Sana cantik. Tapi harganya jadi uh, selesai sudah. Uh, petugasan di Kampung Laut terkenal dengan uh, belacan tuh belacan papar. Jadi kami ke Kampung Laut, uh, jambatan, oke okay, untuk kebahan. Tuan-tuan dan puan-puan ingat pendaftaran akan bermula pada bulan Mac 2021 melalui kaedah seperti berikut. Pertama pendaftaran menerusi aplikasi My Sejahtera. Kedua ...melalui talian hotline yang akan dimaklumkan. Ketiga, menerusi laman sesawang www.vaksincovid.gov.my Dan keempat, secara manual di klinik kesihatan, hospital dan klinik swasta. Sebarang maklumat temu janji seperti tarikh dan tempat vaksinasi... Akan dimaklumkan melalui aplikasi My Sejahtera panggilan telefon atau SMS. Nah, selesai sudah petugasan di Kampung uh, Laut Jambatan dan ani kami uh, menuju ke apa tu Taman BPL. Uh, Taman BPL tu sering jalan betul di luar. Uh, jadi kami masuk balik ke Pekan. Uh, jalan ini, uh, ini menuju ke pejabat pos betul. Atu, uh, ujung atuh pejabat pos. Uh, sebelah ini pasar buah. Uh, ini uh, jalan keluar dari belakang, uh, balik, patah balik ke jalan masuk pekan lah. Uh, untuk apa? Uh, kami singgah di Taman BPL sebelah tu Petronas betul. Uh, jadi kami sana merasakan hebahan Petronas dan juga di BSN Papar lah yang penghabisan. Sama -sama kita dan puan-puan puan, sila ambil perhatian dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan vaksin ini diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas nah, jadi lepas hebahan itu Uh, aku mengaga di restoran sri pantai manis ani ownernya bagi risalah jadi Anita keraja kami selain memberi bahan kami bagi risalah risalah yang berkaitan lah norma baru uh, Lepas satu uh, kalau ada yang bertanya pesan vaksin tu uh, Di sanalah kami menerangkan kepada orang-orang kampung yang dimana kami singgah tu macam mana di kampung laut uh, Anitlah tim Hibahan uh, pantai manis Masa Atuk dan uh, Anissa sendiri. Jadi uh, kita bertemu lagi di update video yang akan datang. Terima kasih uh, kepada rakan-rakan dan juga para subscriber Mr. Mat yang menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share ini video. Dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out.